Terima kasih kamu pasti, dengan dibukanya oleh Bapak kepala sekolah Bawang I, maka acara jual jenis telah tepat A sampai I, semasa acara jenis telah dibuka dan itu, umum, umum-umum, satu, dua, empat, lima, dan enam, ini Apa namanya ini? <tik> очкуで <音楽>長し<音楽><音楽> Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Habis. Ipin lima, Ayo satu sembilan puluh Laris Halo. Halo ya apa Ayo di barng di barang